Pada saat ini, setiap tatapan dilemparkan ke arah yang sama. Setiap tatapan dipenuhi dengan ketakjuban ketika bisikan menyebar dengan cepat ke seluruh platform seperti wabah. Tempat di mana semua tatapan berkumpul adalah satu set tangga batu yang mengarah ke peron. Di tangga batu ada sosok yang perlahan berjalan menuju platform. Angka ini adalah penyebab gangguan pada platform. Itu adalah mata lindung menyipit saat dia menatap sosok yang sedang berjalan lambat di tangga batu. Dengan mengandalkan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa melihat seseorang mengenakan jubah abu-abu dengan rambut panjang berantakan di belakangnya. Selain itu, fitur yang paling menarik adalah pedang besar hitam di punggungnya. Pedang besar itu panjangnya sekitar 3 meter. Samar-samar, fluktuasi yang mencengangkan namun menyeramkan terpancar dari pedang. Meskipun sosok berjubah abu-abu itu tidak dianggap tampan, dia layak untuk dilihat. Namun. Tatapan di bawah rambutnya tampaknya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mematikan dan matanya yang gelap dan suram menyebabkan hati seseorang bergetar ketika mereka melihatnya. Selain itu, apa yang membuat ekspresi Lindung berubah menjadi makam adalah perasaan bahaya yang sangat kaya yang dipancarkan dari tubuh sosok berjubah abu-abu. Ini adalah perasaan yang hanya akan muncul ketika dua serigala ganas yang telah mengalami ratusan pertempuran saling berhadapan di padang rumput. Di antara semua murid Dao Sekte, bahkan Ying Xiao Xiao tidak bisa memberi Lindung perasaan seperti itu. Namun, kemunculan tiba-tiba pria berjubah abu-abu yang tidak dikenal ini menyebabkan murid Lindung mengeras. Siapa dia? Tanya Lindung dengan suara lembut. Dia tidak ingat sosok berbahaya di antara para murid Dao Sekte. Wang Yan, jawab Ying Huan Huan sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya yang awalnya jelas dan menyenangkan telah berubah agak suram pada saat ini. Ada apa? Tanya Lindung saat matanya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu darinya. King Huan-Huan terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan suara lembut. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tentang kompetisi sekte besar sebelumnya? Peristiwa ketika saudari senior kita dari Sky Hall terbunuh oleh gerbang Yuan. Petik 2. Iya nih, kakak senior itu adalah kakak perempuan Wang Yan. King Huan-Huan mengepalkan tangan seperti giok dan berkata setelah mengambil napas dalam-dalam. Pada waktu itu, saudara senior Wang Yan juga adalah murid Sky Hall kami. Apalagi dalam hal senioritas, dia lebih berpengalaman daripada kakak. Jika kita membandingkan, dia akan menjadi orang dengan senioritas tertinggi di antara anggota generasi muda Dao Sekte. Petik 2. Setelah kejadian tahun itu, saudara senior Wang Yan mendapat pukulan besar, menyebabkan karakternya berubah secara drastis. Lebih dari itu, demi seluruh Sekte, ayahku dengan paksa menekan kemarahan dan seruan untuk membalas dendam. Pada saat itu, ketika kemarahan dan balas dendam membanjiri alasannya, kakak senior Wang Yan bergegas ke aula besar, menunjuk ke ayahku dan memarahi dengan tidak terkendali. Petik dua. Setelah itu, Saudara Senior Wang Yan tinggal di Daosek selama setengah tahun sebelum dia pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami sesekali mendengar berita tentang dia. Dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak anggota Gerbang Yuan. Ini telah menyebabkan Gerbang Yuan akhirnya mencantumkannya di daftar yang diinginkan sekte. Selanjutnya, Saudara Senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar yang diinginkan sekte itu. Murid-murid Lindung samar-samar berkontraksi untuk sementara waktu, hanya setelah mendengar kata-katanya, dia bisa benar-benar merasakan keburukan dan keberanian saudara senior Wang Yan, yang belum dia temui. Dia sebelumnya berselisih dengan Yao Ling, karenanya, dia tahu betapa sulitnya para penjahat itu. Namun, Yao Ling hanya berada di peringkat keempat, sementara saudara senior Wang Yan sebenarnya dua peringkat lebih tinggi darinya. Sebagai tanggapan terhadap gerbang Yuan, Dao Sekte kami telah diam-diam membantu saudara senior Wang. Namun, dia mungkin tidak tahu tentang itu. King Huan-Huan mengerutkan bibirnya dan tampak sedikit sedih ketika dia sedih dengan suara lembut. Sungguh, hal-hal seperti itu tidak dapat disalahkan pada ayah. Lin Dong tetap diam dan mengangguk. King Suan-Zi adalah master sekte super sekte. Setiap keputusannya akan menyangkut hidup dan mati yang tak terhitung banyaknya anggota sekte Dao. Meskipun lindung belum menyaksikan skala pertempuran antara dua sekte super, dia bisa menduga bahwa itu pasti akan menghancurkan bumi. Selain itu, jumlah kematian akan sangat mengerikan ketika senior Zhou Tong jatuh ke tangan Yuan Sekte. Ia adalah murid favorit Ying Xuanzi dan bahkan mungkin diperlakukan sebagai putra oleh yang terakhir. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan di dalam hatinya, saat ia dengan paksa menekan kemarahan di dalam sekte tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, saudara senior Wang Yan belum pernah kembali ke sekte Dao. King Huan-Huan dengan erat mengepalkan tangan seperti giok dan memiringkan kepalanya untuk menatap Lindong Kilau menawan yang sebelumnya hadir sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu diganti dengan kegelisahan. Namun, dia sekarang telah kembali. Lin Dong mengerutkan kening. Matanya berkedip sejenak. Sebelum dia tiba-tiba berbicara. Apakah itu karena kompetisi Hall? Mungkin, mungkin apa yang terjadi setelah kompetisi Hall, kompetisi Sekte Besar? King Huan Huan menjawab agak pahit. Juara kompetisi Aula akan menjadi komandan semua murid yang berpartisipasi dari Sekte Dao dalam kompetisi Sekte Besar mendatang. Saudara senior Wang Yan... Mungkin telah kembali kali ini karena dia ingin meminjam kekuatan Sekte Dao untuk mengambil balas dendam pada Gerbang Yuan selama kompetisi Sekte Besar. Lin Dong menghela nafas dalam-dalam. Orang ini, Saudara Senior Wang Yan berprasangka dan acuh tak acuh. Jika kita mengikuti jalannya, itu pasti akan menyebabkan kematian lebih banyak murid. Kata Ying Huan Huan saat dia kesimpulan seperti itu terlintas di benaknya. Ying Huan Huan tampak seolah-olah dia akan menangis. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat wanita muda yang hidup namun keras kepala ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Melihat ekspresinya, Lindong terdiam. Dia hanya menjadi murid Dao Sekte untuk waktu yang singkat dan ada banyak hal yang tidak dia sadari. Karena itu, setelah kemunculan kakak senior Wang Yan yang tiba-tiba, ia merasa sedikit tidak siap. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mungkin saudara senior Wang Yan kembali kali ini tanpa memikirkan hal itu. Lin Dong menghibur setelah dengan lembut menghela nafas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghiburnya. Aku ingin melihatnya, maukah kamu menemani aku? King Huan-Huan berkata sambil melihat ke arah Lin Dong. Lin Dong. bisa melihat jejak rasa takut yang jarang terlihat di matanya yang besar. Tampaknya dia sebenarnya sedikit takut pada kakak senior Wang Yan. Ayo pergi, pada saat ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Lindung saat dia mengangguk. Hal yang tiba-tiba ini menyebabkan hatinya terasa agak berat. Bagaimanapun, jika masalah seperti itu tidak dikelola dengan baik, itu akan menghasilkan perang antara dua sekte super. Setelah melihat Lindung mengangguk, jejak rasa terima kasih melintas melewati mata Ying Huan-Huan. Dia melanjutkan untuk memutar tubuh indahnya dan menembak ke depan. Sementara Lindung mengikuti di belakang. Di peron, lelaki berjubah abu-abu membawa pedang besar dengan rambut menutupi bahunya. Akhirnya berjalan ke puncak tangga batu. Keributan asli yang hadir pada platform langsung berubah menghilang ketika semua orang menatap sosok asing namun asing. Tatapan pria itu kebas dan acuh Tak Acuh menyapu tubuh para murid daosek. Tidak ada banyak fluktuasi dalam diri mereka saat ini terjadi. Dia melanjutkan untuk mengangkat kakinya lagi dan berjalan maju dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa atau lambat. Saat dia berjalan maju, kerumunan di peron segera membelah untuk membentuk jalan baginya. Beberapa murid yang berpengalaman menyaksikan pria itu dengan mulut terbuka dan ekspresi rumit di wajah mereka. Setelah melihat ini, beberapa murid daosek yang lebih baru ingin berbicara. Namun, Mulut mereka segera ditutup oleh saudara-saudari senior mereka yang berdiri di dekat mereka. Pria berjubah abu-abu itu tampaknya tidak memperhatikan suasana aneh ketika dia terus berjalan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, langkah kakinya akhirnya berhenti ketika dia melihat seorang wanita muda yang ramping dan anggun darinya. Pada saat ini, cahaya kecil berkumpul di matanya yang mati rasa. Kamu huan-huan. Kamu sebenarnya telah tumbuh menjadi begitu cantik. Pria berjubah abu-abu itu menatap wanita muda di depannya. Wajahnya yang nyaris tanpa emosi tampak berkedut sesaat. Namun, pada akhirnya, senyum tidak muncul. Alih-alih, suara kasar yang sangat kasar perlahan keluar dari mulutnya. Wanita muda itu berjalan ketika matanya yang besar menatap wajah lelaki berjubah abu-abu. Yang dipenuhi dengan janggut dan bekas luka. Dia tidak bisa menahan tetapi merasakan perasaan masam di ujung hidungnya. Dia benar-benar agak tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang begitu cerah dan cemerlang seperti matahari dan kakak laki-laki bagi mereka semua di masa lalu, bisa berubah menjadi ini. Kakak senior Wang Yan, akhirnya kamu kembali. Kakak dan aku benar-benar merindukanmu. King Huan-Huan menjawab dengan senyum paksa, sambil mencoba menahan perasaan masam di ujung hidungnya. Berjubah abu-abu itu memandang ke arah gadis muda itu sejenak, sebelum menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah sangat cerdas sejak muda. Kamu harus tahu mengapa aku kembali." "Petik dua petik dua, katakan pada Xiao Xiao bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan selama kompetisi aula." Suara kasar lelaki berjubah abu-abu itu perlahan turun, sebelum dia mengulurkan tangannya. Tampaknya ingin menepuk pundak King Huan -Huan. Namun dia tiba-tiba berhenti dan dengan lembut menarik tangannya, sebelum dia berjalan melewati gadis muda itu. Mata Ying Huan-Huan segera memerah. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berjalan keluar. Di bawah tatapan kompleks di peron, ia akhirnya berhenti di depan lelaki berjubah abu-abu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.